oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya audio official terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman teman yang telah klik tombol subscribe like comment dan share semoga channel ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan bersama sama dalam memberikan informasi informasi yang bermanfaat khususnya dalam dunia otomotif khususnya buat teman teman dan sahabat otomotif yang berada di luar sana semoga channel ini dapat memberikan informasi Melalui jarak jauh untuk cek unit di sini, teman-teman. Jika teman-teman ingin melakukan sebuah pertanyaan, silahkan saja di kontak person ke nomor 08314656554. Tentunya kali ini kita ready beberapa unit, tentunya kali ini kita hanya akan mereview salah satu unit mobil L300. Tentunya tahun di sini kami juga menyediakan baik itu proses cash dan kredit data bisa kami bantu ya teman-teman. Next, ini tahun 2018, mobil L300 masih kaleng dan original plat BA. Jika teman-teman berminat, silahkan saja di kontak pesan ke nomor 08314656554. Tentunya Ban masih ketebalan 95% Lanjut Sasis Masih aman Pokoknya catnya masih orisinil Dan terlihat segar Dan fresh tentunya Tahun 2018 Teman-teman Next Bagian ruang kargo Masih terlihat Original Bagian belakang Kita fokus pada mobil E300 ini teman-teman Jika ada yang berminat Silahkan saja nego di tempat Atau kontak person ke nomor 0813 74 65 65 54, tentunya Lanjut bang Bisa <tuk> temukan, bang? Bisa kayak Skurso. Lanjut kita cek bagian dalam unit Bagian dashboard full orisinal dan jok bagian plafon bunyi mesin masih dalam keadaan kering. dalam keadaan bersih jangan pernah ragu teman. ini ada Agia ada Kalia juga jika teman-teman yang berminat so silahkan saja dikontak person ke nomor 08374 65 tentunya Khususnya di channel AW Official, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini. Semoga dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan, dan terima kasih.